Tampakmu, aku bisa. Acara lamaran lima puluh ribu, 50.000 tolong hukum panitia di meja panitia Pakai selesai acara yang selanjutnya kita panggil budak morek bujang parit bahagia harus sambil yang harus bersiap-siap plus three plus five lima belas harus bersiap-siap budak Buda Morat Pertama Grup Buda Baris Bahagia Dua grup 15. Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Tarik mama. Aku pilih Aduh, mama muda, adik -adik dia mau makan di malam